Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Perkenalkan nama saya Muhammad Ramadhani Biasa dipanggil Dani atau Danmo Saya bekerja sebagai freelance videographer Dan mengawali karir pada tahun 2012 hingga sekarang Saya mengerjakan beberapa project film juga dari Terumukarang Indonesia Instansi pemerintah dan swasta lainnya pada kali ini saya berkesempatan untuk membagikan ilmu atau sharing ilmu mengenai basic editing video untuk mendukung uh, kegiatan lomba video pendek uh, yang diadakan oleh Trumu Karang Indonesia atau Terangi dan Museum Bahari Indonesia ya mengenai jalur rempah di Indonesia. Oke, okay? uh, langsung saja ya ke materi yang akan saya sampaikan. Uh, semoga materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa mendukung teman-teman uh, semua Dan mempermudah teman-teman semua untuk mengikuti kegiatan ini ya Kegiatan lomba video pendek Oke, okay, di basic editing video ini akan saya jelaskan tahapan produksi film uh, Secara singkat, uh, karena kita fokusnya di materi editingnya ya Tahapan produksi. Jadi ada tiga tahapan produksi yaitu yang pertama adalah pra-produksi. Apa aja sih yang kita kerjakan di tahap pra-produksi ini adalah yang pertama adalah pembuatan skenario atau alur cerita atau narasi. terus selanjutnya ada storyline dan storyboard. Ada pembentukan uh, tim. Yang terakhir adalah adalah pengumpulan data. Yang kedua ada tahapan produksi. Apa aja sih tahapan produksi ini adalah lebih khususnya ke teknis ya. Yang pertama teknik pengambilan gambar dan suara. Yang ketiga ada post produksi. Post produksi ini apa aja sih yang perlu kita lakukan? Yang pertama adalah pemilihan gambar, terus pemilihan musik, dan yang terakhir adalah editing. Jadi editing video ini ada di tahap post-produksi ya teman-teman ya Terus tahapan produksi Masih kita bahas tahapan produksi Jadi tahapan produksi ini adalah 60% Dari seluruh kegiatan produksi film Itu ditentukan pada tahap pra-produksi Dari perencanaan, dari pembuatan alur, cerita, atau skenario dan hal-hal detail lainnya, pembentukan tim, tim yang sesuai dengan uh, kerjaannya masing-masing, dan pengumpulan data, pengumpulan data ini semacam uh, kayak investigasi atau analisis mengenai area, cerita, uh, aktor kalau ada, uh, maupun objek-objek yang bakal kita angkat menjadi film gitu, misalkan nih jalur rempah nih, Ya kita uh, analisis dulu, kita teliti dulu ini rempahnya, ini apa dan dari mana. Kalau misalkan ada orang di situ, itu siapa yang mengawali uh, perdagangan rempah ini? Begitu terus, apa sih? Uh, kenapa sih begitu rempah jenis ini yang ada di daerah? Teman-teman, begitu jadi perlu ada. Uh, Penelitian terdahulu, pendahulu untuk uh, pembuatan film dokumenter. Jadi nggak asal-asal. Uh, saya mau buat uh, alur alurnya jahe deh, pohon jahe ataupun uh, lada gitu. Tempat teman-teman tahu sejarahnya, uh, asal usulnya, dan siapa yang apa namanya berkecimpung di dunia itu jadi ee, bisa sebenarnya tapi ya kurang dalam dan kurang menarik aja begitu nanti materinya jadi persiapan itu 60% dari tahapan produksi praproduksi itu 60% selanjutnya ee, produksi dan pros produksi itu sama-sama 20% karena sama-sama penting produksi Hai praproduksi itu ada apa aja tadi pembuatan skenario semua skenario itu kayak semacam cerita ya berupa paragraf atau narasi gitu dan selanjutnya dibikin storyline lebih detail lagi gitu untuk storyline itu bisa dilihat kayak opening scene misalkan logo musim bahari dan terangi terus main body ada sini tumpukan sampah tumpukan sampah bisa diganti menjadi uh, tumpukan lada atau jahe terus wawancara dengan penduduk sekitar yang berkencimpung di dunia rempah-rempah, disesuai dengan area teman-teman ya. terus ada closingnya, itu adalah kesimpulan kesimpulan dari uh, film teman-teman tuh apa? apa yang pertama itu ada mengandung amanat, yang kedua itu bisa menggantung dan macam-macamnya itu bisa teman-teman uh, atur di situ nah ada selain ada storyline ini juga ada storyboard jadi storyline berupa narasi secara tulisan kalau storyboard ini uh, berupa gambar secara visual begitu jadi teman-teman tuangkan alur ceritanya berupa visual kasar jadi nggak perlu ragu-ragu teman nggak bisa gambar yang saya yang saya berikan contoh di sini juga nggak yang nggak begitu bagus juga kan gambarnya kan jadi ya nggak perlu harus jago nggambar untuk bikin storyboard. Oke, okay, uh, ini secara singkat aja yang saya jelaskan pr tahapan produksi. Terus ada masih ada sisanya yaitu pembuatan tim itu terserah teman-teman mau seperti apa, yang penting cocok dan bisa diatur dengan baik. Dan uh, pembuatan RAB, RAB ini perlu juga karena bisa menyesuaikan peralatan yang akan dipakai begitu. Selanjutnya di tahapan produksi, tahapan produksi ini saya lebih menjelaskan mengenai teknik pengambilan gambar ya seni sinematografinya. Yang pertama ada framing, type of shot, sini ada long shot, jadi Uh, dari jarak jauh sekali uh, long shot lebih mendekat medium long shot jauh lebih dekat medium shot dekat close up sangat dekat big close up itu lebih sangat dekat yang terakhir ekstrim close up itu adalah seperti uh, nge shoot mata nge shoot detail yang sangat detail untuk ekstrim close up ini dan ini fungsinya ini beda beda nih mengandung arti yang beda beda kalau misalnya dijelaskan satu-satu agak panjang ya. Terus selanjutnya ada sudut pengambilan gambar, shot angle. Nah ini ada enam, ada bird of view seperti drone, yang seperti gambar yang saya tampilkan di sini. Dua ada shot angle, high angle. Ini dari atas ke bawah. Jadi tujuannya ini melihat uh, suatu objek yang lebih kecil gitu Seti foto anak-anak kecil yang lagi bermain, lagi kumpul Eye level shot itu setara dengan mata kita Eye level shot ini, kita nih setara dengan dia gitu Dengan objek yang akan dipakai Dengan objek yang akan diambil gambarnya Kalau misalnya teman-teman ngeset anak-anak Beda nih high angle, eye level shot, sama low angle Ini uh, dilihat nih secara visual nih beda nih Memiliki arti yang berbeda ya Coba deh nanti teman-teman ambil dari tiga uh, type shoot ini high angle, high level shot, dan low angle yang ehm, kelima ada very low angle, lebih rendah lagi yang enam ada variasi uh, pengambilan miring gitu. terus ada tiga uh, poin lagi di bab teknik pengambilan gambar ada komposisi, depth of field, dan camera movement teman-teman bisa ulik sendiri ya, nyari informasi yang mengenai ini karena kita di sini lebih fokus ke editing videonya. Oke, okay, post production, apa sih editing video ini? Tujuannya apa sih? Uh, editing video ini yang pertama adalah memilih gambar dan klip yang akan digunakan. Mungkin teman-teman udah ngambil gambar nih, terus dipilih. Teman-teman, gambar yang mana yang bagus? Yang dari yang bagus yang teman-teman ambil Yang paling terbagus dan yang paling masuk ke alur cerita ini Yang mana? begitu Memilih gambar dan klip yang akan digunakan Yang kedua adalah menciptakan alur cerita dan suasana film Yang ketiga adalah menambahkan efek grafik dan musik Yang keempat memberikan sudut yang menarik dari hasil rekaman Jadi... Uh Video yang bagus itu, yang pengambilannya bagus itu belum tentu pas dengan uh, alur cerita teman-teman Ataupun uh, pada saat proses editing video gitu Jadi ada perasaan kayak, aduh sayang banget nih yang gak dipakai nih uh, Pasti Pasti suka muncul tuh perasaan kayak gitu wah oh, ini udah bagus nih, gua, aduh, ngulangin waktu harus jatuh jatohan ataupun harus kena lumpur ataupun harus kotor-kotoran, kena tanah saking niatnya gitu ngambil, ga ngambil gambar yang bagus, angle yang bagus tapi pada saat editing video kayaknya nggak masuk deh sama alur cerita gitu, apa yang kalian ambil gitu ya itu secara terpaksa harus kita Keluarkan dari air cerita itu. Itu enggak masalah, lebih mending mengor mengorbankan satu atau dua scene daripada mengorbankan satu film uh, hasil akhirnya nanti. Begitu, oke. Okay? Selanjutnya, uh, apa sih yang nanti saya jelaskan uh, akan saya tunjukkan uh, ke teman-teman? mengenai editing video ini yang pertama hmm, kalian harus tahu cara memasukkan dan menggabungkan video yang kedua adalah cara memotong bagian video yang ketiga ada cara mengatur suara yang keempat ada cara menambahkan transisi grafis musik dan sedikit color grading memperkenalkan color grading ya karena ini kalau misalnya dibulas lebih detail lagi ini sangat mau makan waktu yang lama durasi yang lama untuk color grading ini ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi, kita langsung aja ya ke tutorial editing video. Nanti pada kali ini saya menggunakan aplikasi atau software editing video Wondershare Filmora 9 10. Kenapa sih saya memakai ini? Yang pertama adalah mudah, simple tidak memakan waktu yang lama dan rumit aja sih untuk editing video, khususnya untuk para pemula ya. Gitu, kalau kalian memiliki project yang emang benar-benar harus eh, sangat detail dan membutuhkan waktu yang lama, maksudnya post processingnya itu saya sarankan sih Adobe Premiere Pro atau Final Cut Pro. Misalnya di handphone juga ada sebenarnya yang saya gunak, yang saya sering gunakan untuk aplikasi editing di handphone yaitu VN Editor, uh, Instashot, Can Master, itu untuk tiga video, untuk tiga editing video yang di handphone. Kalau untuk yang di PC itu yang pertama Adobe Premiere Pro, yang kedua opsinya adalah uh, Final Cut Pro untuk di macOS atau Apple yang ketiga ada Wondershare Filmora oke okay. kita langsung masuk ke interface Wondershare Filmora ya oke okay, teman-teman semua sekarang kita masuk ke interface Wondershare Filmora 10 Di sini ada tiga bagian utama yang di atas ada tools media, audio, titles, transisi dan efek yang di tengah ini adalah tempat penyimpanan database. Yang ketiga di sini adalah workspace-nya untuk editing video, foto, musik, dan lain-lainnya. Langkah pertama, kita klik yang plus di bagian database. Nah, di sini langsung nge-link ke folder yang udah teman-teman buat dipastikan adalah satu folder itu satu project. Jadi supaya mempermudah dan mengefektifkan kegiatan editing. Ini select all aja, terus langsung open. Sudah masuk ya? Untuk untuk melihat preview footage-nya tinggal diklik dua kali. Untuk melihat preview Footage-nya bisa diklik dua kali, nah terlihat ya. Oke, untuk memperingan pekerjaan di sini playback quality-nya yang tadinya full, kita kasih seperempat saja. Kita kasih kualitasnya seperempat. File lebih ringan untuk proses editingnya Sip. oke ya itu untuk cara memasukkan ya, klip musik dan lain-lainnya di Wondershell Filmora 10 oke langkah selanjutnya apa? langkah selanjutnya adalah kita mulai untuk pengeditan video pilih gambar yang akan ditampilkan untuk pertama kali. Yang udah apa namanya? Yang udah direncanakan oleh teman-teman ya. Footage pertama itu seperti apa? dan alur ceritanya seperti apa? ini saya akan memasukkan video time lapse ini untuk footage pertama. Oke, okay, saya ingin menggabungkan video selanjutnya setelah video time lapse ini. Hmm. Oke, okay. udah digabung ya, teman-teman? Ya, video satu dan video dua. nah ini saya membutuhkan enggak full nih footage yang ini klip yang ini bagaimana caranya memotong klip ini di garis ini ada tanda gunting ada dua cara untuk memotong klip yang pertama ini pilih gunting ini klik ya klipnya klik klipnya dulu baru di klik yang gunting nah ini kepotong nih jadi jadi dua split kalau gunting ini adalah untuk men-split teknik split di editing video. Jadi udah kepotong, langsung ke klip yang detik segini. Ya bisa digeser lagi. Nah, itu cara pertama untuk memotong. Cara kedua adalah ini diklik, klik clipnya. pindahkan kursor di ujung klipnya, sampai ada tanda seperti ini langsung tarik aja hmm. ya dua cara ya untuk memotong video ya, memotong klip ya terus drag-drag lagi untuk uh, menyesuaikan dengan klip yang sebelumnya oke okay. setelah itu saya ingin memasukkan uh, beberapa video lagi Saya di sini yang pertama adalah ingin menunjukkan kondisi umum di area nah di sini ada Jampat ya. Ini daerah Raja Ampat. Yang pertama saya ingin menunjukkan kondisi umum kepada penonton itu area Raja Ampat itu seperti apa begitu. Nah ini panjang banget nih. saya ingin uh, klip yang anak kecil itu sampai nyemplung aja oke okay. selebihnya saya potong Udah ya teman-teman ya untuk materi penggabungan video dan untuk cara cut dua teknik cara pemotongan klip nah. Teman sekarang kita masuk ke materi uh, memasukkan musik ke dalam film sini dilihat kalau misalkan belum ada musiknya masih kurang hidup ya Masih kurang hidup ya filmnya ya Oke sekarang kita coba hidupkan filmnya dengan memasukkan musik. Ya pemilihan musik ini sangat vital juga untuk sebuah film ya karena membangun bisa membangun suasana, membangun suasana film itu sendiri. Ya, ini sudah udah saya masukkan musiknya coba kita play. Udah keluar ya, musiknya ya. Sekarang uh, saya ingin mengangkat musiknya. Ini terlalu panjang. Saya bikin film durasi sekitar 45 menit aja. Empat eh, detik aja kita cut. Oke, okay. kita atur untuk uh, fade in fade out ya. Ya yeah, in itu adalah musik itu dari pelan ke kencang. Di sini klik klipnya. Di ujung klip ada semacam warna putih. Ini kita pindahkan kursornya sampai dia berwarna biru begini dan ada detiknya. Nah, kita geser. Ya, bagian belakang juga untuk fade out Kita geser hmm, Geser lagi agak panjang Oke kita coba play ya Smooth ya Oke Kita lanjut Untuk uh, Belum deh kita klik dulu klipnya. Nah, kita main di kita main di ini ya. Kita main di audio ya. Klik dua kali. Nah, di sini berubah tampilan interface uh, databasenya jadi khusus audio. Nah, di sini manual, secara manual ada fade in, fade out. Ada equalizernya juga bisa disetting sama teman-teman. Nah, di sini bisa di setting juga nah, ini kan varian in, fade out kan cuma di awal dan akhir. Nah, di tengah-tengah juga bisa nih. Kita atur keyframe-nya, namanya keyframe. Di sini ada titik warna putih, kita klik. Nah, di sini muncul. Kita pindahin, kita klik lagi. Jadi ada 2 di sini teman-teman bisa diatur tuh tinggal klik aja nih yang warna putihnya direndahin Hai nah, teman-teman mau pelanin suaranya bagian ini Oke okay. terus teman-teman mau naikin lagi tuh suaranya Hai sama kayak tadi bikin titik terus naikin lagi ya. Kalau untuk video itu bisa fade in fade out juga. Ini hampir sama kayak audio sih. Jadi ini klik dua kali di video. Ini masih ya ini fade out kita kasih kita drag tidak langsung masuk oke okay. saya ingin memasukkan sedikit wawancara saya ingin non dulu ini bisa di supaya tidak mengganggu suara dari wawancara itu kita take biovisi kedua satu dua tiga di program ini saya ambil terpisah ya ini video ini suaranya. Kita take biofisika dari Desain Terangi. Saya aktifkan lagi tadi ya, karena saya butuh suara aslinya, asli recording. Kita saya geser dulu untuk editing yang ini. Dari tinggal wawancara, pemetaan partisipatif bersatu Desain Terangi. Saya butuh kata-kata. Dariisi, uh, eh, saya itu saya, saya terangi. Terangi. Oke, klik klip video, klik klip musik atau audio sambil pencet kontrol ya, supaya dua-duanya bisa kepilih. Gitu, kontrol klik yang audio. Potong. Oke, kita geser lagi. Terkait hal itu, esentrani melalui program esentrani melalui program esentrani melalui, melalui program paket 5 melakukan pemetaan partisipatif bersama dengan rekan-rekan POKMAS was di dua kawasan yaitu di TNP Laut Sawu dan di Raja Ampat. Oke itu ya. Yang ini karena saya tidak butuh audionya, saya klik kanan aja klip yang video. Di sini ada mood klik yang mute, jadi suaranya hilang. Laut Sawu dan di Raja Ampat. Jadi ya pure suara audio yang ini. Nah, ini saya ingin naikkan. Suaranya untuk melengkapi peta partisipatif tadi, terangi melakukan kegiatan survei biofisik dan rumah tangga perikanan, di mana survei biofisik ini dan rumah tangga perikanan perikan. okay. kita. Cut. Ini kita geser videonya, musiknya juga kita geser lagi, bisa di bawah ya, kita bisa bikin uh, workspace baru di bawah, untuk audio, workspace baru di atas untuk video. Ini, coba ya, nanti saya contohkan. ini saya ingin mengurangi uh, suara ketika Bang Idris Terangi menjelaskan kegiatannya terangi melalui program paket 5 uh, melakukan pemerintahan uh, partisi hmm. oke kita drag masukin ke box yang baru hmm. bisa ya bisa sampai ke atas-atas juga nih jadi saya tidak butuh suara ini, saya klik kanan mute saya cut Ah uh. Teman cat-cat aja, coy. Oke, okay, saya main di speed ya. Bisa ngatur speed juga teman-teman di sini. Klik kanan speed. Saya ganti jadi setengahnya. Supaya slow mo. Saya matiin suaranya. Oke, kita play lagi program paket 5 uh, melakukan pekerja uh, uh, bersama dengan pekan-pekan di dua kawasan yaitu di S&P uh, tapi belum uh, sekali tadi terangin melakukan kegiatan uh, survei biofisik dan bisa ini kan patah-patah ya teman-teman ya caranya gimana supaya nggak patah-patah kita render dulu kalau di film ora supaya lebih ringan bisa diklik Enter atau di File, Render Preview. Ini kan masih merah, ya, teman-teman. Ya, di atasnya nih. Nanti kalau udah di render, itu jadi warna hijau, Render Preview. Oke, udah lihat ya, jadi warna hijau ya teman-teman ya. Mari kita play dari awal sampai akhir. Terangi melalui program Paket 5 eh, melakukan eh, pemetaan partisipatif bersama dengan rekan-rekan Fok Maswas di dua kawasan yaitu di CNV Laut Sawu dan di Raja Ampat. Eh, untuk melengkapi peta partisipatif tadi, eh, Terangi melakukan kegiatan eh, survei biofisik dan eh, rumah tangga perikan. Kita masukkan untuk closingan. Saya mau lepas sunset. Oke, okay. kita klip, kita klik klipnya dua kali. Kita masuk ke ini ya, khusus ke video klip ya. Ini kita bisa atur juga besar kecilnya. Saya mau mataharinya kelihatan aja. Gitu, mataharinya aja yang kelihatan. ini opacity juga bisa kita atur Seperti biasa, klik kanan mute hmm, fade, saya mungkin kasih fade out Oke teman-teman situ ya Begitu ya materi untuk editing video Jadi pertama kita bisa Udah bisa menggabungkan dua video Terus yang kedua adalah kita main cut Split Cut to cut Jadi untuk memotong-motong klip yang tidak kita butuhkan Terus, yang ketiga, kita udah bisa memasukkan musik dan mengatur suaranya itu sendiri untuk merendahkan fade out, fade in, fade out, fade in. Dan yang terakhir adalah kita ingin mempermanis aja, kita masukkan sedikit transisi ya. Di sini ada transisi basic macam-macam banyak dari teman-teman explore ayo sendiri nah di sini saya ingin memasukkan transisi ini kan pas nih uh, warna putih begitu cahaya nah, saya ingin memasukkan transisi flash flash oke terlihat ya itulah fungsi transisi dan efek-efek video supaya lebih manis aja kalau misalnya teman-teman udah semua nih basic uh, alur ceritanya teman-teman langsung main di transisi dan efek color grading juga ya nih. untuk tetos uh, saya sarankan sih terakhir ketika udah semua beres nih, title terakhir untuk color grading singkat, di sini kita klik kita klik dua kali di klip yang mau di color grading, di sini ada color, nah, di sini ada pilihan-pilihan kontras, -pilihan. ada saturation jadi abu-abu, jadi semakin berwarna cahaya Di sini ada loot yang otomatis dari universal filmora nya itu sendiri hmm. ataupun bisa teman-teman uh, kerjakan secara manual di option advance Banyak pilihannya. Oke, okay, teman-teman bisa ekspor sendiri ya untuk color grading ya. Sudah, itulah untuk mempermanis dan membuat suasana yang teman-teman inginkan di sebuah film. Itu transisi, efek-efek lainnya, suara, dan color grading itu sangat, sangat mempengaruhi. Jadi, tolong diperhatikan secara detail ya, untuk itunya. Ya, oke, teman-teman semua, setelah uh, visualnya sudah kita selesaikan kita tambahkan uh, titles bagaimana cara menambah bagaimana cara menambahkan titles ini di bagian atas ada titles nanti kita klik langsung masuk ke interface seperti ini ada banyak pilihan kita pilih satu aja ini oke okay. untuk mengeditnya kita klik dua kali di layar kita kasih judul Raja 4 Oke. Okay. Ini yang saya suka dari Wondershare Filmora, dia Udah ada template untuk tetesnya, oke. Okay. Okay. Untuk wawancara, kita kasih teks juga. kita sesuaikan ya lokasi ininya posisinya untuk mengatur scalenya size-nya ini ada di box ini toolbar toolbox ini oke okay. okay, untuk posisinya juga bisa diatur di sini juga Oke okay. paket 5 uh, melakukan uh, pemencahannya okay, ya Kalau udah kita pastikan semuanya sesuai dengan alur cerita dan keinginan kita kita render lagi Oke okay, setelah kita render preview kita export ya Raja 4 um, nya Bisa diatur Set dimana Ini setting Kita pastikan ini base ya Sama Frame rate kita bisa dipilih juga 60 atau 30 Kalau saya biasanya pakai yang 60 atau yang 30 Antara dua itu Kita pakai yang 30 aja Enable GPUs Related Video Encoding Klik export ini setelah rendering, kita bisa langsung play di folder yang tadi tempat kita save Oke, okay, mungkin cukup sekian penjelasan ataupun tutorial basic editing video Saya Muhammad Ramadhani, pamit undur diri, semoga bermanfaat Semoga proses editing untuk lomba video pendek jalur rempah Indonesia Kalian dilancarkan, semangat kalau ada pertanyaan, kalau ada uh, permasalahan untuk reading, bisa hubungin saya langsung. Uh, Instagram saya, at rmadhany. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terangin melakukan kegiatan survei biofisik dan rumah tangga perikan.